dan no batok ngesor pisan jadi terusin yang pintu yang pintu, gini buatkan nih kita Pak Tarno sekalian, Pak Jaro ini sekalian, terus sampai ular menyenangkan itu tambah Pak Yang ini kami cintun, mungkin jalan jalannya langsung ditamping ya. Kumpul Bu. Mbak, sampai melong -yami kita apa itu? ini kue gentos, Oh, Gak oh, ya, Masa ini, Mbak kasaan, eh, Bener nih? Bener nih, kosaan. Iya, sayang. mas mas. Ini <guluk> langsung tarik. Ini di, mau, mau. Bu, di, Bu, di Jepang, langsung makan. Besar, besar, besar. Hebat, hebat, hebat. Besar, besar, besar. Besar, besar, besar. Besar, besar, besar. Besar, besar, Mas, mas, mas, nih kangkung anu niki, kena, kena, kita tandain nih. Ani kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, Kor batok. kini, ngesor. Iya terus <laughs> ora kena pisan berarti wedok ke <laughs> salonnya raranika surarah Oh iya mau Tại Đại học